Baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini sebelumnya Abu Min akan mengucapkan para sahabat, ya, selamat hari raya Idul Adha 1442 Hijriah mudah-mudahan kita semua yang berkurban mendapatkan keberkahan dan barokah amin ya Robbal Alamin dan juga kita tentunya mudah-mudahan selalu menjadi fans sejati leslar para sahabat ya tetap dukung tetap kompak. Dan tetap selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita Lesti dan Seki Bilar Keunggahan pertama para sahabat, ya, kita merasakan kebahagiaan yang kita tentunya dapatkan dari Lesti dan Bilar Semalam baru saja diunggah Di channel YouTube-nya video terbaru yang sangat romantis para sahabat, ya Kencan berdua, part 1 mudah-mudahan tentunya mereka selalu berikan kebahagiaan dan ini adalah momen yang sangat baper para sahabat, ya. Yang kita rasakan kebahagiaan hingga melihat Dedek Lesti nangis terharu dibuat Rizky Billar. Kita lihat juga ada momen spesial yang kita rasakan para sahabat ya. Wow, luar biasa. Ini adalah kencan yang sangat romantis, cerita hati sesungguhnya dari Lesti dan Rizky Bilar ini luar biasa persahabat ya Genggaman tangan dari keduanya membuat kita semakin baper habis nih Dan kita lihat juga bakal ada blinded Lesti dan Rizky Bilar Next selanjutnya di part 2 Bakalan tentunya romantis Bakal ada kejutan yang sangat bahagia kita dapatkan persahabat Mudah-mudahan tentunya hubungan lesi dan bila selalu langgeng dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans. Posingan tersebut juga telah di kembali oleh Hakun Rasa Anesko Les24lar. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, Please part 2 jangan lama-lama tuh, bersahabat ya, yang belum nonton ke Youtubenya Rizky Bilar, sahabat ya. Dan dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan hingga respon dari para fans, Ya, ini dari akun Instagram Inat underscore Ralin mengatakan dalam kolom komentar Mudah-mudahan part 2 nyata yang pas jam kunti Wow! <laughs> ini request, para ya Kita lihat ini adalah tujuan dari Kencan Lesti dan Rizky Bilar Yang diunggah di Rizky Bilar Youtube, para ya Sampai dedek Lesti menangis mengeluarkan air mata mana tentunya ketika Rizky Bilar menceritakan tentunya masa lalu dari Abang Bilar hingga ada relasi meneteskan air mata yang sungguh luar biasa bersahabat ya terharu mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kita ini ada sebuah kalimat caption bersahabat yang dituliskan oleh Rizky Bilar Youtube ini adalah tujuan dari kencan mereka di dimana kita gak ngeliat satu sama lain Untuk berbicara dari hati ke hati Itulah tujuan persahabatnya. ya Tentunya mereka gak ngeliat satu sama lain Untuk berbicara dari hati ke hati Hati pasti maupun hati Rizky Bilar Luar biasa persahabatnya. ya Tentunya ketika mata ditutup mereka merasakan Bahwa hati mereka tergerak untuk menceritakan persahabatnya. ya tentunya menceritakan dari pengalaman pribadi masing-masing tentunya dari hati dedek Lesti dengan hati Rizky pilar sungguh luar biasa membuat kita menangis juga dan tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia melihat keromantisan yang diberikan oleh Lesti dan Rizky pilar ada komentar dari fans, salah satunya akun KHLMT Azizah mengatakan jadi anak yang menginspirasi seperti ibu kamu, Rizky Bilar Dan jadi anak yang bermanfaat buat orang sekitar seperti papa kamu, Elesti Hijora Luar biasa bersahabat ya, ini yang membuat Dede Lesti menangis dengan kata-kata seperti ini Yang diucarakan kepada dari lesting dari Rizky Bilar semakin bangga semakin bahagia mengidolakan mereka para sahabat ya. Kita mudah-mudahan semakin kompak untuk selalu mendoakan, mendukung, mensupport buat idola kesayangan kita. Selanjutnya kita lihat para sahabat ya. Kemarin tentunya Bu Harsini Ahmad menginformasikan bahwa rangkaian inti dari pernikahan Lesti dan Rizky Bilar harus ditunda dengan keadaan PPKW yang tentu diberlakukan oleh pemerintah ini membuat kita semakin sedih Pak Sabat, ya tetapi kita harus tetap semangat mudah-mudahan akan pernikahan tetap berlangsung kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar dan dalam postingan tersebut juga ada komentar dari Teh Yuli para sahabat ya di, di situ mengomentari yuk semuanya jaga prokes supaya semuanya segera membaik ya, Sahabat ya ini peringatan untuk kita semua bahwa harus menjaga protokol kesehatan biar bumi kita membaik Dan mudah-mudahan rangkaian acara pernikahan Leslar berjalan dengan lancar Keunggahan selanjutnya, para sahabat kita lihat di sinabungan terbaru, Rizky Bilar kembali, para ya, kerja sampai pagi. Mudah-mudahan tentunya Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan dan selalu memberikan kejutan kabar bahagia untuk kita semua para fans. Diskusi panjang sama bro Ed Rizky Bilar, wow, luar biasa para ya. Semakin mendekati hari H semakin banyak sekali rezeki, proyek baru yang didapat oleh idola kita ini. Mudah-mudahan selalu lancar, selalu berkah dan selalu barokah untuk apapun yang didapat oleh idola kita. Dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar baik yang mana tentunya Rizky Bila dan keluarga besar akan Bersama-sama menyaksikan penyembelian hewan kurban di Persari, bersahabat ya. Tetapi dari LST tentunya melihat penyembelian kurban di Cianjur, doakan yang terbaik. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan. Dan Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan yang paling bahagia hari ini. Spesial hari raya Idul Adha, bersahabat ya.